Siapa lu? Gua aja gak kenal lu Lah kan, kita sama-sama kecil bang Gua yang punya wilayah sini bang Lah, saya kira kagak ada orang bang tuh bocah jadi sampai di kampung gua. Wait, sebelum lanjut support Lulu pade motivasi buat AY. Jadi jangan lupa subscribe ya. nggak ngulon, gang ngetan, gang ngalor, Untuk orang, pada ngomongin korona baik Cuma nganggur begini, nggak ada yang nyebut-nyebutin sama gua." Kan gua udah 10 tahun, jadi preman gondrong. Boro-boro, ada yang growin gua, itu mah hansip, main lewat-lewat baik haram jadah. Nyong. apa gua punya ilmu hilang, kali ya? Ngampe tuh cepet kagak ngeliat gua. eh tong sini sini dong mana lo mau main layangan Bang bawa duit agak lu kagak bawa Bang boroh aja lo coba sini gua periksa lah kan saya kagak sakit dong apa diperiksa eh buset gua mau kantong lo bukan bisa penyakit lo coba sini gua periksa ini ada boroh aja lo kecil-kecil lo lah kan kita sama sama kecil, bang. Udah, lu sana pergi. Kenapa lu, gue sama kecil, bang. sama preman bang. Preman. Preman? di mana sama di bang. Udah, kampung sebelah ya Udah, yuk kecil, gue sama Mana orangnya? Tuh, bang. Orangnya. Buset. Orang kecil, begini. Udah, gue sama pulang ini urusan gue Lu ngapain di sini? gue sama Pakai malakin bocah kecil aja lu. Lah, gua preman, Bang, di sini. Terus 10 tahun gue jadi preman. Gue yang punya wilayah sini, Bang. Malah gua dari lahir, Bang, jadi preman. Siapa lu? Gua aja gak kenal lu. Ya udah lu, kalau kagak nurutin apa kata gue. Jangan salain gua ya, kalau lu sampai diusir sama PT nggak ada takutnya gua. Eh, hey, mau mana lu? Main lewat-lewat aja lu kagak permisi. Lah, saya kira kagak ada orang bang Sialan banget lo, lo kira gue medi, kagak keliatan Sini, sini, bawa duit kagak lo Ada nih bang, mana tinggal selembar-lembarnya lagi buat melancong, Kembali ya bang Gue kembali goceng, Ganteng-ganteng kere Udah lo merah sana, jauh-jauh Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum ada apa? ini Teh, tadi kan saya lewat situ iya masa saya dipalakin sama nenek palakin? berani-berani aja dipalakin di kampung gua gojus sekali orangnya bukan Teh, gojus nah. mah kenal gua juga lah terus siapa? Orangnya yang kecil tuh dek? gede teh. iya serius? Mm, mm apanya yang gude? kumisnya suwe banget bocah mau jadi sampah di kampung gua ayo parahannya nyok ayo Teh biar gua sampah sekalian siap Barang -barang Eh, hey, lu Jos, kira udah tabat lu? Bukan saya, Teh. Ini orangnya Oh, jadi lo orangnya. Lo kalau mau jadi sampah, jadi kampung gua dah. Kampung gua udah keras. Lah emang siapa? Kalau mau ceramah jangan di No nol di musala. Kecet kecil keceng kece, loncong banget sama ya, gua. Jos, urusin tuh bocah. Gua kagak mau tahu ada sampah baru di kampung gua. Siap, Teh. Wei, bantuin gua Siap, Bang. Woi, gua jalan mau bok mana? Gua mau bawa bandar ke Bantek. Woi, woi, woi. Ya. Lah gue mah Mari, Bang. Udah jadi 10 tahun gua jadi reman di Mari. Udah jadi. Action. Lah Mari, Bang. Udah 10 tahun gua jadi reman Mari. Action. Lah ngapa, Bang? Gue Rayman Mari, udah 10 tahun gue jadi Rayman Mari <SILENGALAN>